Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau, mau membahas soal yang namanya afirmasi ya, Jadi uh, afirmasi itu ibaratnya kita ngomong ke diri sendiri ya supaya apa yang kita harapkan itu terkabul kayak gitu ya. Banyak di luar-luar sana orang berafirmasi Dengan seding mungkin lupa ya dengan kata-kata yang unik sekali kayak gitu kan ya. Ya, kata-katanya yang begitu Nah, tapi ada yang berhasil, tapi kok ada yang enggak kayak gitu dengan afirmasi yang seperti itu. Ya afirmasi yang benar itu bukan soal apa yang bakal kita dapat ya. Misalkan kayak gini, aku adalah orang yang kaya misalkan, aku punya uang 100 juta begitu. Afirmasinya kayak gitu terus terus terus tiap hari. Nyatanya apa? Nyatanya orang kerjanya duduk-duduk, kayak apa mau mendapat uang 100 juta gitu. Kayak apa mau jadi orang kaya? Mau jadi cuma kayak gitu ya, duduk, duduk, Walaupun sebenarnya ada kayak gitu ya, nggak nggak seperti itu ya. Kerjanya cuma main game kok bisa dapet. Nggak masuk di akal kayak gitu ya. ya sebenarnya bisa aja kayak gitu ya. Tapi di batinnya, batin seseorang ini kalau misalkan dia berawal masih mendapatkan suatu X, ya mendapatkan sebuah barang tapi di batinnya, di perasaannya itu menolak menolak, menolak, menolak banget misalkan aku pengen dapat mobil bulan ini tapi begitu terus aku mendapatkan mobil bulan September, bulan Oktober 2021 nah, tapi di batinnya itu dia menyangkal sebenarnya di batinnya menyangkal, loh kamu nggak kerja kamu kerjaan lu gajimu berapa Terus kamu kerjanya cuma duduk-duduk, tok. Terus kamu kerjanya ngapain aja. Gak ada ngapa-ngapain di rumah, tok gimana caranya supaya kok kamu bisa dapat itu. Nah, jadi batinnya sendiri yang menolak. ya Kita ngomongin soal diri kita dulu ya. Jadi batinnya menolak gimana? Gimana afirmasinya mau berjalan kalau di batinnya sendiri menolak? Ya, jadi kalau kita berbicara afirmasi sebenarnya ya... Kita selaraskan dulu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dulu, apa yang kita dibatik kita itu kita selaraskan dulu, kita samakan dulu, kayak gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, orang berafirmasi itu sebenarnya yang paling benar itu bukan pada apa yang diharapkannya, tapi apa yang harus kita kerjakan, kayak gitu apa yang harus kita kerjakan, bukan apa yang kita dapat contohnya, saya kemarin berapi pengen beli laptop ya. pengen beli laptop harganya 10 juta tapi yang kebeli malah e, speknya lebih bagus dan harganya lebih murah e, cuma 8 juta dan itu speknya oke, oke banget kayak gitu. nah, nah e, jadi dalam batin saya, saya masih tuh, ya, berapa masih itu beberapa kali aja saya nulis sedikit kayak gitu kan di buku benar ulang-ulang kali cuma sekitar 15-15 tulis tulisan itu udah berhenti bener nah, capek nulis <laughs> dan waktu itu eh, jadi di batin saya yang pengen saya lakukan adalah eh, ya yang paling saya yakin saya lakukan adalah saya eh, mendapatkan klien banyak kayak gitu klien terapi yang banyak ya entah dari bekapun terapi atau itu kayak gitu sama klien-klien dari yang lain nah dari situ saya eh Akhirnya, dapat berapa uang sekian itu dan untuk nambah beli PC, dan akhirnya kebeli kayak gitu. Nah, nah itu afirmasinya yang bener. Itu sebenarnya bukan pada ya eh, akibatnya bukan pada akibatnya. Akibatnya, lu, kamu dapat apa kayak gitu, bukan pada kamu harus bisa apa, tapi kamu harus dapat apa, tapi kamu harus ngapain kayak gitu. Nah misalkan saya harus saya hari ini harus bekerja lebih rajin dan lebih semangat agar klien saya senang kayak gitu saya bekerja setiap hari dengan penuh semangat dan rajin, afirmasinya seperti itu. Saya setiap hari rajin mencuci muka supaya wajah saya bersih. Kayak gitu lebih mudah diterima di batin kita dibanding saya adalah orang yang yang punya duit banyak dengan wajah yang sangat cantik kayak gitu. Nah itu malah aslinya pada jerawatan gitu <laughs> nah kayak gitu ya jadi bukan pada sebab eh bukan pada akibat tapi pada sebabnya yang diampirmasiin nah yang ketiga kita harus selaras eh, apa yang di mulut sama apa yang di seperti yang saya bilang di pertama tadi kalau di ini bilang A ya di batin juga harus oke okay, gitu nggak boleh di, di ngomong di mulut ngomong A di sini bilang lu ngapain sih ngomong kayak gitu itu dalam batinnya lu ngapain sih emang lu bisa kayak gitu nah itu yang nggak boleh sebenarnya itu nggak bisa gak bisa dilakukan kalau sudah begitu batin menantang ya cek kondisi batin anda kondisi batin kamu itu ya supaya kamu tuh bisa nanti uh, bener bener ga kamu anunya uh, afirmasimu itu kayak gitu ya afirmasi itu kalau nggak yakin malah nggak jadi yang ada malah berantakan jadi yang harus dilakukan adalah yakin, yakinkan, selaraskan dengan batin. Anggaplah afirmasi itu doa, gitu. Doa abis itu kita lupain. Kita afirmasi sekuat hati, sekuatnya, sekuat-kuatnya. Abis itu kita lupakan. Jangan terus diharap-harap. Kalau terus diharap-harap itu ya kita uh, memanah, ya. Kita mau targetkan ini anak panah ke gul kita di sana. Tapi nggak kita lepas lepas. Kita harap terus ini, kita kesana nggak kita lepasin. Ya, harusnya kita lepasin, nah, tes nah, ini harapan kita. Suuk, ke itu tempat panahannya gitu loh. Nah, kalau sudah begitu kan, berarti tercapai golnya harapannya. Kalau kita begini terus, enggak kita lepas-lepas, ya kita harapin terus, enggak dilepas. Ya, kita bayangin terus gitu, sampai pusing, sampai mati. Ya, ya malah enggak dapat apa-apa. Ya, begitu. Itu intinya sih, dari afirmasi itu, dari yang saya sebut tadi, tiga ini tadi. Oke, itu aja. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen di Oke,